ini adalah salah satu koleksi bunga anggrek yang ada di rumah saya di video kali ini adalah jenis anggrek vanda askocentrum miniatum atau biasa disebut dengan anggrek Vanda mini. Sangat cantik kan? Warna bunganya sangat mencolok berwarna oranye. Anggrek Vanda mini ini tidak bisa ditanam di bawah sinar matahari secara langsung, sehingga pilihlah tempat yang terduh atau ada naungan agar tidak terkena terik matahari secara langsung anggrek ini memang berukuran kecil begitu juga dengan ukuran bunganya dan cara menanamnya pun cukup mudah hanya cukup ditempel di pohon atau papan pakis video dari saya semoga kalian menyukainya terima kasih